Dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021, untuk 4 waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Maret Tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan oleh seorang Pisces di bulan Maret Tahun 2021 pertama support energi kepada kategori yang pertama selanjutnya support energi kepada kategori yang kedua selanjutnya support energi kepada kategori karir dan pekerjaan Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Pisces di bulan Maret tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Maret adalah Seven of sword ataupun tujuh pedang secara umum second of sword itu diartikan melangkah ke depan namun mengingat masa lalu ataupun susah mumpun sehingga majunya akan pelan yang bertampak negatif kepada kesehatan namun di sini digambarkan kepada seorang Pisces ataupun kepada kesehatan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit gangguan yang dimana di sini gangguan itu berada di dalam beban pikiran dikarenakan di sini seorang Pisces mengingat masa lalunya ataupun susah berpon dari masa lalunya yang berdampak negatif kepada kesehatannya jadi di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya tetap masa depan melangkah ke depan buang masa lalu, simpan masa lalu agar kesehatanmu lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Tentu sumber energinya adalah King of Sword. Secara umum King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, tahun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari diri sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mengingat masa lalu, susah move on di bulan Maret tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatan yaitu beban pikirannya. Namun di sini seorang sahabat, seorang orang tua, seorang orang yang terdekat dengan Pisces memberikan support kepada seorang Pisces agar melangkah maju dan meninggalkan masa lalunya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan itu kartu kesimpulannya adalah The Hermit. Secara umum, dengan itu diartikan pasrah tetap yakin Yakin karena kuat, yakin karena keadaan, dan yakin karena mampu Dan jika kartu dengan Gatman kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces sini menggambarkan Seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang pasrah karena seorang Pisces yakin Ia mampu menjalani semua dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus Didukung dari orang-orang terdekat Pisces sendiri Dan untuk kartu keuangan seorang Pisces adalah Mempor open tackle ataupun 4 koin. Secara umum, open tackle itu diartikan keseimbangan zona nyaman, dan disini menggambarkan untuk keuangan seorang kesis di bulan Maret tahun 2021, keuangannya berada di zona nyaman, zona keseimbangan yang dimana di sini keuangan seorang kesis akan mampu dikontrol baik di pengeluaran dan pendapatan. Di sini juga menggambarkan bahwasanya 4 koin mengartikan hmm. dua koin berada di kaki seorang kesis. Apapun, langkah usaha yang dilakukan oleh seorang visis adalah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan satu poin berada di genggaman itu menandakan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang visis akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangannya di bulan Maret tahun 2021. Dan satu poin berada di kepala itu menandakan ide pikiran yang dikulakan oleh seorang visis adalah, tidak lain untuk mendapatkan keuangan serta meningkatkan keuangan di bulan Maret tahun 2021 yang dimana disini bisa disimpulkan keuangannya berada di dalam zona nyaman dan zona keseimbangan dan untuk support energinya adalah Page of card. secara umum page of Cups itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan keuangan seorang bisnis berada di dalam zona nyaman dan zona keseimbangan namun disini seorang Pisces ingin mengambil satu langkah yang dimana untuk meningkatkan keuangan untuk membahagiakan seorang anak sehingga disini seorang Pisces akan mendapatkan doa dari seorang anak Pisces sendiri dan jika kartu Dengar yang kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces disini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bekerja dan ia pas karena ia yakin setiap pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal dan hasil yang positif kepada keuangan untuk membahagiakan keluarga dan membahagiakan seorang anak pises sendiri dan tukar tukar pekerjaannya adalah nine of one ataupun sembilan tongkat secara umum nine of one itu diartikan mulai melakukan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain ataupun tanpa bergantung kepada orang lain dan disini digambarkan kepada seorang pises tidak tertutup kemungkinan seorang pises memulai ataupun memulai sesuatu karir ia dapat dari orang lain dan di sini itu kan pekerjaan soal pieces, menggambarkan seorang pieces akan memulai suatu usaha dan karir, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan, dan meningkatkan finansial serta meningkatkan karir dan pekerjaan, yang dimana di sini usaha tersebut ia dapat dari orang lain ataupun belajar dari orang lain, dan di sini tidak tertutup kemungkinan semua usaha yang ia lakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah hasil idenya ataupun hasil kinerja ataupun kerja kerasnya sendiri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 karena pekerjaan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021 seorang Pisces di sini membuka usaha pekerjaan yang baru yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat kehidupan yang lebih bagus yang dimana di sini didukung oleh seseorang terdekat sahabat pasangan ataupun seorang Pisces belajar dari orang terdekatnya. Dan jika kartu dan game kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Pisces sini menggambarkan seorang Pisces akan pasrah namun ia yakin karena ia kuat karena ia mampu untuk melakukan suatu karir yang dapat meningkatkan kehidupan keuangan di bulan Maret tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 4 of cup ataupun empat piala umum 4 of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali dengan jernih tanpa mengambil satu langkah yang berdampak negatif kepada hubungan asmaranya jadi di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang krisis di bulan Maret tahun 2021 disarankan kepada seorang krisis baiknya mempertimbangkan hubungan dengan pasangan kembali agar mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara Di disini disarankan juga kepada seorang krisis baiknya lihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan jangan melihat sisi keburukan karena sisi keburukan akan berada lebih banyak dibanding kebaikan namun, di sini digambarkan seorang Pisces juga tidak tertutup kemungkinan mengalami miskomunikasi bersama seorang pasangan di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, yang dimana di sini dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mengalami miskomunikasi dengan pasangan di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini seorang orang tua akan memberikan saran kepada seorang Pisces, mempertimbangkan hubungannya kembali dengan jernih ataupun dengan pikiran yang dingin, dan di sini juga dikisarankan kepada seorang Pisces agar melihat satu sisi kebaikan. Dan jika kartu dianggapnya kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces, di sini menggambarkan Sosok seorang orang tua hanya memberikan masukan Dia hmm. akan pasrah karena ia yakin kepada seorang Pisces Seorang Pisces mampu menjalaninya dan memperbaiki hubungan asmaranya di bulan Maret tahun 2021 Untuk mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan Dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021 Itu berada di angka 7, 74, 49, 94, dan 40